Dia dah agak dah kena dah Bapak aku dalam keadaan sebak sedih lah Assalamualaikum Daniel di sini Escape in the house Peace So hari ni aku akan ceritakan satu pengalaman M Mungkin dia akan jadi berpart-part lah cerita ni Tadi aku dah record So videonya rosak So aku record semula yeah. Koyak bro nak cerita semula Okay cerita dia macam ni Seorang pomen jalanan Pomen highway part 1 Cerita ni um, Kisah ni mungkin tak ada yang ungkapkan Sebab tak ada yang ungkapkan lah Bapak aku yang alami sendiri Macam, -macam biasa lah seorang pomen highway Bermain dengan jalan tu macam biasa lah Racing ha, Hidup dengan atas jalan lah Kadang balik 2-3 pagi Sebab repair motor orang Repair motor orang Dia lepak dekat kedai makan Lepak tepi jalan Warung tepi jalan tu macam biasa Orang-orang ngorak Ah, Itu memang dah biasa lah Setiap kali repair motor Awik cun kan bapak, bapak aku yang cakap kan <laughs> Okay jadi satu kisah tragis ni Aku akan ceritakan macam ni Tadi aku cerita yang mana mula-mula Oh okey. Kisah ni terjadi dekat atas highway Di mana bapak aku ditipu Dicong oleh rakan sendiri Ni baru nama member makan member Satu lah Okey, macam ni Bila saya terlipin motor orang Tiba-tiba tiup Bapak aku sendiri pulak pancit Bocor, bocor ke pancit mah? Bocor. Bocor ya? Pancit tu boleh pambeli kan? Ah, tiupnya bocor. So, bapa aku dah kehabisan tiup, member dia pun dah kehabisan tiup. <tuh> bapa aku minta member aku pergi belikan tiup dekat Rawang. Member aku cakap, "Ya, dia pergi ya, dia dia geraklah pergi beli." Tentu maybe mungkin jadi pada pukul 9 malam pun. Bapak aku tunggu, dia tunggu, tunggu, tunggu sampai 3 jam lebih tak selaku. Sampai pukul 12:30 malam tak sampai-sampai. Dia dah agak dah kerecong lah Bapak aku dalam keadaan sedak, sedih. Lah. Dia call mak aku minta mak aku tolong belikan tiup hantar kat bapak aku. So bapak aku repair-repair-repair dalam keadaan sedih member sendiri sanggup tipu member kan. So guys Jangan lupa subscribe, like, komen dan share kalau, aku nak, kalau korang nak aku cerita Part yang kedua Pastikan video ni jadi Hit lah, banyak views lah Betul tak? Okay bye, peace, escape in the house